Ya halo guys balik lagi bersama saya di channel Astor Ponta. Jadi hari ini pengen main game yang namanya Insane Elevator yang di video sebelumnya udah pernah dimainin. Ya ini oke langsung aja dimulai klik nice tar ya loading dulu ini. Oke, okay, nice, mantap, aduh, susah sekali. Eh kenapa jadi dua? Oh, bisa debat ya? Oke, okay, sudah. So let's go, kita pakai nomor satu. Yeah. Okay. itu agak kalau pengen selamat itu agak susah-susah gitu. santai apa ya namanya lupa. Benda. Yang ngejar, yang ngejar minggir, minggir, minggir, minggir, minggir, minggir, minggir, minggir, permisi minggir. ngejar long kenapa lama amat sih? Oh, enggak kalau ada jahatnya pasti terang, emang ya kenyang eh, enggak sih? ini jangan di situ aja ya. oh iya ada jahatnya pasti terang, nice.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 sekalinya masuk ke situ bisa susah ini lagi <SILENCIO> Ini hit, ini hit, hati-hati masuk sana silahkan I don't want to ah. ya. di belakangnya di belakang, ya. di belakang. Oh hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Oh, ya, piggy. Oh, ini pigi-pigi lari-lari ke atas. Kan, piggy bukan? ini. Piggy lari-lari ke atas, atas, atas. Oh ya, udah mentok. Oke, masuk. Nah, ini seru nih. Semoga piginya tidak tiba-tiba respawn Jadi, tempat yang paling aman itu di pojok ya, daripada di tengah. Soalnya takut biasa. pigi itu Hai, dua nice kita lihat senada semangat <laughs> kalau gak salah ya. ambil lagi itu senjata weapon tungguin dah sampai itu liftnya bener-bener ini harus ngambil lagi nih ya. ah, harus ngambil lagi dong gear pizza udah nah, nah, nah, nah. nah, nah, nah. nah, selamat bunyi takutnya datang tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak kata apa sih? robot kan? kata apa ya, atas ini. <tuk> nah, ini harus ke atas ini nah harus itu bukan. yang di bawah pasti bakal susah banget itu yang di bawah bakal Tuh, harus dilihatin ya kami tinggi selama dia tinggal, memang dapat melendung. Dia cerita yang